Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan bahagia mengenai idola kesayangan kita. Menemani santai pagi kalian saat ini, bang min akan menyuguhkan informasi terbaru, persahabatan ya, dari Lesti Rizky. Bila di kabar pertama, langsung disuguhkan asupan vitamin yang sangat membahagiakan. Masya Allah, abang Fatik lagi belajar jalan. Persahabat yang dibagangin oleh Om Izhar, ini luar biasa kebahagiaan yang selalu kita dapatkan dari keluarga Leslar. Kita lihat persahabatnya, Abang El tentunya nyamperin Bunda Lesti, ini sih cute dan sangat membahagiakan sekali, Masya Allah Bunda Lesti terlihat sangat cantik, doakan yang terbaik ya untuk keluarga besar Leslar, semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, Amin. Momon video ini pun diunggah kembali oleh akun basic, ada kalimat caption juga yang dituliskan Masya Allah, abang kok udah tinggi sih, anak pintar soleh, Masya Allah, Tabarakallah Luar biasa banget ya abang L, semoga menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang soleh, amin Kemudian juga persahabatnya banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan di antaranya dari akun Nura Aini Underscore mengatakan Masya Allah, ini kayaknya waktu yang di rumah sakit Berarti benar yang dikatakan Pak En Itu persahabatnya. Memang betul sekali terlihat Untuk ruangannya pun bersahabatnya ada lift Mereka sepertinya Persahabat lagi berada di rumah sakit Ini lepos ya Dan kita lihat juga Ada tanggapan dari akun Er Underscore Hibza mengatakan Papa bilang apa sih Tuh Ada yang penasaran juga nih Rizky Pilar bilang apa ya saat tentunya di video ini kita lihat di beberapa tanggapan dari akun Instagram Rafi 911 mengatakan putih banget lo lesti katanya itu tanggapan yang pertama dan ada tanggapan yang kedua dari Indah PT LZ mengatakan putih banget mukanya di sini ini jawaban yang benar ya untuk Rizky Pilar menyampaikan sebuah kalimat. Putih banget mukanya di sini. Itu yang benar, kita doakan saja. Mudah-mudahan rumah tangga Leslar kembali rukun, kembali bahagia, dan semoga banyak orang-orang yang tulus mencintai mendoakan rumah tangga Lesti dan Rizky Bila. Amin. Dan kita lihat juga perselamat ya di tanggapan selanjutnya dari akun Instagram titik Sutika Mengatakan kayaknya belum saatnya Abang L untuk belajar jalan Kasihan jangan dipaksain, sehat-sehatnya semua Amin Kita hanya mendoakan saja yang terbaik ya Kalaupun itu sudah bisa jalan Memang Abang L benar-benar anak yang sehat Anak yang cerdas, anak yang pintar Anak yang sangat luar biasa pokoknya untuk Abang Fatih Kemudian juga perselamat ya disimak informasi penting untuk semuanya Diinformasikan oleh Ibu Harsiwi Ahmad bahwa Lesti Kejora akan tampil di acara Indonesian Dangdut Award 2022. Sebuah kalimat info jadwal pun dituliskan di kalimat caption oleh Ibu Siwi. Dangdut mari bersiap menyambut malam penghargaan paling bergengsi insan musik Dangdut Tanah Air. Malam Puncak Ida Indonesian Dangdut Award 2022 pada Kamis. 3 November mendatang live pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Tersambut ya untuk acara malam puncak Indonesian Dangdut World akan digelar pada hari Kamis tanggal 3 November mendatang live pukul 19:30 waktu Indonesia Barat di Indosiar. Jadi jangan sampai lupa dicatat jadwalnya, biar tidak ketinggalan, tidak terlewatkan untuk menyaksikan penampilan laski jura di televisi. Kemudian juga persahabat, ya, ada kabar yang tentunya viral menjadi sorotan Emma Waroka. Dari peristiwa ini, Lesti punya pelajaran waktunya untuk menyaring mana teman atau menelawan yang beneran real atau yang baik karena dia terkenal. Itu kalimat yang disampaikan oleh Emma Waroka, persahabat, ya. Tentunya, ya, di sini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan salah satunya dari akun Sarah May 487 mengatakan kok temennya pula yang disaring bukan hanya temennya seluruh Indonesia loh pasang badan untuk dia masalahnya ada di dia sendiri bukan pada temennya kalau temennya saya lihat baik-baik dan sayang sama dia Lesti juga sebenarnya baik hanya terpengaruh aja dengan suaminya. Kalau saranku sih, hati-hati memilih suami kembali. Itu tanggapan dari netizen, persahabat. Ada juga nih, tanggapan dari akun Instagram. Girl Beulva mengatakan, semua temennya sayang dia. Gimana orang gak prihatin coba dengan laporan dia ke polisi, sakit tenggorokan patah, siapa teman yang gak benci dia diperlakukan kayak gitu. Itu di antara beberapa tanggapan dari netizen. Lagi-lagi, ya kita hanya bisa mendoakan. Untuk les TV, keputusan yang diambil pun mudah-mudahan keputusan yang terbaik. Ya, kita selalu mensupport untuk rumah tangga Leslar. Semoga kembali bahagia, amin. Kemudian, juga bersama di Sima. Ada postingan nih, ini keren banget, dan sangat membanggakan Foto Leslie terpampang nyata nih di billboard persahabat yang luar biasa keren Dan tentunya jangan lupa juga, ini informasi penting untuk semuanya Kalau ini kita lihat dari MOP channel Yang menginformasikan bahwa bakal ada acara konser Betran Peto Tanggal 22 Oktober di tenis Indoor Senayan secara gratis persahabat Tinggal dua hari lagi untuk saksikan Les Kijara akan menjadi bintang tamu di acara konser Betran Beto. Ini keren banget persahabatnya, jadi jangan sampai lupa dicatat jadwalnya tanggal 22 Oktober. Jangan sampai lupa, dua hari lagi Lesti akan tampil di konser Betran Beto. Doakan support dan dukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Dan pastinya, kita juga mesti menunggu kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel YouTube Leslie Fathy. Update yang akan selalu memberikan kabar terbaru mengenai Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.